Assalamualaikum teman-teman hari ini kita mau belajar mengenal warna sama berhitung. Kita belajarnya yang ini menggunakan tutup botol ya teman. -teman. Aku Selamat Sampai di sini kita belajarnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman biar teman-teman dapat updatean terus. Jangan lupa terus ikuti kami. Kita akan belajar bersama dan belajar banyak lagi.